kemudian 5 jaga lisan lah. jaga lisan dan hati-hati dengan isu kita harus bisa memanage isu sekarang ini luar biasa tadinya permasalahan itu yang kecil dan terkadang masalah itu sudah terselesaikan loh oleh mereka-mereka yang bersangkutan kok kenapa beritanya masih menyebar kira-kira opo sebabnya Ya, tadi orang-orang yang menjadi mada, ye, tadi loh, yang sering nyebar inform, yang padal masalahnya wis rampung, sudah selesai sama orang-orang yang bersangkutan. kok yo, masih dibicarakan, terus ini yang kurang bijak, wisdom, ya. Apalagi sekarang ini, ya, fitnah luar biasa kalau ada di media sosial itu. Urusan beliau-beliau, biar diselesaikan oleh beliau-beliau awai dewa rasa melu melu, awai dewa ngaji wawai dewa udah paham, wis tak cetake wis urusan antar para asatidah para da'i biar beliau beliau yang menyelesaikan di kalangan beliau beliau sendiri awai dewa, wis rasa melu melu pun nah Ayo, ya, wawai dewa kadang awai dewa sih orang ngerti opo, apa ya melu melu usat oh, fulan lagi, gimana usat fulan ya penting kepentingannya opo wis ngaji, sholat, diurung, bener, Misal ngomong sing, liolio -lio. kan menurut aku, itulah para pokok, Tak cerita, cerita, cerita, sebagian ikhlas seperti itu sibuk ngikuti berita-berita yang cerita, gitu cerita, cerita, ada ada, Alhamdulillah ada berarti cerita, cerita, cerita, jawab banyak berarti oke cerita, cerita, cerita, cerita, wis cerita, itu urusan cerita, cerita, dan kadang beliau itu sudah jalan bareng, sudah duduk bareng, ngobrol bareng, si nanging sorry gitu, rame. kan gitu kan? Ini fitnah ini, ini. jaga Lisa loh, jaga lisan. dan harus bijak menyikapi isu yang yang ada, jangan termakan isu. Mending makan nasi kenyang, makan makan isu, ya bahaya udah. Nih kemudian hal yang berikutnya sabar sabar sudah. Ingat sabar itu bukan sifat pasif ya, tapi sifat aktif. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'labah al-Khushani, Abu Sa'labah al-Khushani radhiyallahu ta'ala berkata, "Inna min waraikum ayyamus ayyamas sabr. sabr fihi mithlu qabdi al-qabd 'ala al-jamr. Al-'amilu fihi mithlu ajri 50 rajulan." Ketahuilah, sesungguhnya setelah ini, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya setelah ini akan datang hari-hari masa-masa yang butuh akan kesabaran. Butuh akan kesabaran, dimana kesabaran pada zaman itu bagaikan orang yang memegang bara api." Orang yang berpegang teguh dengan agama itu Bagaikan orang yang memegang barang Barang api Panas Sakit Perih Itu pasti Dan mungkin sebagian kita mengalami Kita ingin menjalankan sunnah Nabi Kita ingin belajar sunnah Nabi Kita ingin mengamalkan sunnah Nabi Kita akan menegakkan, mendakwakan sunnah Nabi Mesti kita merasa ganggu, mendapatkan gangguan Perih rasanya sakit rasanya hati kita itu mendengar omongan-omongan fitnah-fitnah keji yang diarahkan kepada kita selama ini pasti itu sudah terbakar hati kita emosi kita kalau Qobit al-Jamr kan memegang api memang tapi ingat ala amilu fihim mithlu ajrina khumsina rojulan ya'maluna mithla amalihi tapi ingat orang yang beramal beribadah di antara mereka pada zaman itu pahalanya seperti 50 orang yang beramal dengan amalan yang sama Salat pada hari itu pada masa itu, pada zaman itu pahalanya sama dengan 50 kali salat. sedekah pada hari itu, pada masa itu pahalanya sama dengan 50 kali sedekah yang sama maka para sahabat bertanya ya Rasulullah sama dengan 50 amalan orang yang beramal seperti mereka Tidak 50 orang Seperti kalian Jadi di, di suatu masa nanti Ada orang yang beribadah Sementara pahala ibadahnya Lebih baik Daripada ibadahnya 50 orang sahabat Tapi bukan berarti Mereka lebih baik Dari para sah sahabat R.A Jangan diartikan seperti itu Yang lebih baik itu Adalah pahala Amalan Bukan sosoknya, bukan pribadinya karena para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah sebaik-baik generasi bahkan satu-satunya generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab suci radhiyallahu anhu maradu anhu. dan mendapatkan rekomendasi dari nabi thumalladzina thumalladzina dua kali ini jadi butuh sekali kesabaran butuh kakli kesabaran ya. pernah Anas ibnu Malik didatangi oleh orang-orang kaum muslimin pada waktu itu mereka mengeluhkan tentang kevoliman pemerintah Al-Hajjaj ibnu Yusuf rahimahullahu ta'ala bertanya kepada Anas ibnu Malik apa jawaban Anas pada waktu itu isbir Isbiru bersabarlah kalian fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu hatta talqorobakum Bersabarlah kalian dengan kondisi yang ada. Dengan kondisi yang yang ada. Karena ketahuilah tidak datang satu masa kecuali masa berikutnya itu lebih jelek daripada masa sebelumnya sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian meninggal dunia. Sami'tuhu min aku mendengar ini dari tu. nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadis syair dari Bukhari rahimallahu sekarang di fitnah yang ada di pemerintahan, yang kadang mohon maaf nyuwun Terkadang kita sebagai orang yang sudah mengaku dirinya mengenal dakwah sunnah ikut-ikutan melu-melu yang ujung-ujungnya apa? mengecek, mencela, menyalahkan pemerintah yang ada ingat Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Bukhari dan Muslim dan ini adalah satu fitnah dari Abdul Ibn Abbas RA Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Fa innahu man kharaja min as-sultani sibran mata mitat al-jahiliyah. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah maka hendaknya dia bersabar. Bersabar. Ya. Karena apa? Barang siapa yang keluar artinya memberontak. Kepada pemerintah dan sekarang memberontak itu enggak dengan enggak hanya dengan pedang. Bahkan pena itu lebih tajam daripada pedang. Pemberontakan sekarang ini banyak terjadi bukan melalui senjata, tapi melalui pena, tulisan dan ucapan lisan. Dan ini yang lebih berbahaya. Karena ini sumbernya. ya, Diangkatnya senjata karena... Digerakannya pena. Untuk menulis sebuah tulisan. digerakkannya lidah untuk mengucapkan sebuah ucapan. Ini. Maka barang siapa yang memberontak kepada pemerintah meskipun keluar dari ketaatan, meskipun hanya satu jengkal, dia meninggal, meninggal dalam posisi jahiliyah. Maka jangan ikut-ikutan, jangan ikut komentar. Oh, kita nggak tahu kenyataannya, nggak tahu punya Ya, wislah, sudah kita fokus untuk belajar, belajar mengamalkan, mendakwahkan, menyebarkan kebaikan menjadi orang yang bermanfaat untuk oh, sesama sabar ya memang berat berat tapi ingat rasul sudah menjawab adiak wasobrudia sabar itu bagaikan lentak lentera dia itu bahasa Arab nek boso jowo dian keras dia perotok oh, tiang perotok jadi keras dian buat nengen neng. kalo yang neng. kan kalau kalau bahasa saya perotok dian tahu oh, ya sini juga dian ya, lant itu, tahun yang usia 40 ke atas mungkin paham, tiga ya, puluh ke bawah kayaknya Dian itu apa tuh, masalah zaman mereka zaman listrik, ya kan, kita kan dulu belajarnya pakai apa, botol bekas itu, nah, ya apa kemudian kasih ting gitu kan, tutup-tutup kemudian kasih sumbu, ya kan, pakainya minyak tanah gitu. Itu dian bahasa saya itu yeah. as dia tambah entok kalau bahasa Jawanya itu sebagai penerang luntaerah dengan kesabaran kita bisa melihat mana kebenaran mana kebat kebatiran sabar sudah Sa sabar karena memang kondisinya seperti seperti kemudian yang berikutnya perbanyak ibadah perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Rasulullah Sallallahu bersabda al ibadatu fil haraj hijratun ilayya beribadah di zaman fitnah itu bagaikan hijrah kepadaku kata Nabi sallallahu utamanya salat Nabi Rasul Allah taala menyebutkan dalam dua ayat istaiinu bisabri wassalat jadikan sabar dan salat sebagai penolong sudah itu makanya sekarang kita punya masalah kita punya problem skala nasional Gelar sajadah punya masalah. Gelar sajadah, adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan ujian ini kepada kita, meskipun mungkin melalui orang-orang tertentu, kita tidak menyebutkan siapa orang-orang tertentu, baik sengaja ataupun tidak. Itu Allah yang mentakdirkan. Allah yang mentakdirkan itu, dan Allah yang akan mengangkat itu dari kita. Selesaikan dengan sholat. Kita itu seringnya apa komentar komentar komentar ya. tapi pas sholat jarang kita konsultasi kepada Allah, jarang kita curhat kepada Allah, curhatkan kepada Allah kondisi kita sekarang ini. Istighfar bisabri beri sholat Satu contoh saja Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam bersama istrinya alaihassalatu wasallam ketika pergi ke Mesir dan Mesir pada waktu itu diperintah oleh salah seorang raja yang nyun sewu suka wanita suka wanita setiap kali melihat wanita cantik pasti akan dijadikan sebagai istri sebagai selir apabila wanita ini sudah bersuami, suaminya dibunuh apabila belum bersuami, dia akan diambil paksa dari keluarganya dan Sarah Ibunda kita alihi alaihi assalatu wassalam Seorang yang sangat cantik Maka ketika sampai ke negeri Mesir Berita pun menyebar Dan sampai ke telinga sang raja bahwa ada seorang wanita cantik datang ke Mesir Dipanggillah Nabi Ibrahim Dan juga istrinya Alih assalatu wassalam Untuk datang ke istana Sesampai di istana betul Raja terpikat tertarik dengan Istri Nabi Ibrahim Mas assalatu wassalam Dan ingin me mengambilnya sebagai istri Mengambilnya sebagai istri Oleh sebab itu Nabi Ibrahim ditanya siapa yang bersama wanita yang bersamamu? Dia adalah saudara perempuanku. Maksudnya saudara perempuan se-seagama. Akhirnya apa Nabi Ibrahim sama apa namanya dipersilakan untuk e beristirahat di satu tempat. Istrinya dibawa oleh pengawal raja untuk diserahkan kepada sang raja. Ingat Nabi Ibrahim tahu betul bahwa saya istrinya akan diperlakukan tidak adil akan dilecehkan oleh sang raja beliau sholat ketika ditinggalkan oleh istrinya istrinya pun sebelum raja datang beliau sholat wudhu kemudar sholat sholatnya seperti apa kita nggak tahu pokoknya beliau sholat sambil berdoa ya Allah engkau tahu bahwasanya aku beriman kepadamu dan mengikuti dakwah nabimu maka jangan engkau izinkan seorang yang kafir itu menyentuh tubuh, betul setiap kali mau dipegang lumpuh dan terprosok itu raja sampai tiga kali akhirnya dia pun mengatakan kepada para pengawalnya sungguh yang kalian bawa kepadaku bukan manusia, tapi itu adalah dari bangsa jin, keluar apa tadi bawa wanitanya keluar dan berikan kepadanya seorang budak namanya hajar umu ismail alihimassalatu wassalam, dihadiahi hajar hadiah untuk sah sarah jadi hajar itu hadiah dari raja tadi untuk, untuk sarah, lihat Sholat, Allah Subhanahu Wa Taala berikan keselamatan kepada keluarga Ibrahim alaihi salam. Sholat, terutama masalah salat so Demikian juga sodako, sodako pada dengan cara rahasia, ya tersir, ya taki masori asu, itu bisa menghindarkan dari marah bahaya. Sodako, sholat, sodak, Ya. Maka bagi rubil amal, cepat-cepat beramal, beribadah fitnahan sebelum datangnya fitnah fitnah. Pergunakan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi hadis yang tadi kita kita baca pula tentang apa namanya? kesabaran tadi. Orang yang beramal, beribadah di zaman fitnah pahalanya 50 kali amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Ya ini, kenapa bisa seperti itu? karena zamannya, zaman fitnah sedikit orang yang beramal dengan amalan tersebut sedikit mendukung, sedikit teman ya. oleh satu poin yang berikutnya kadang, keterasingan itu membuat kita putus asa tadi sudah disampaikan kita dahulu menjadi orang yang yang asing tapi sekarang kita terbiasa itu justru harus kita waspada Jangan sampai kita terberdaya Bahkan Terkadang dalam keterasingan itu ada Keistimewaan Ada istimewaan Nabi s.a.w. bercanda Badal islamu ghariban Fasaya'udu ghariban kama abadak Fatubalil ghoroban Islam datang sebagai suatu yang asing Dan akan kembali menjadi suatu hal yang asing Sama dengan seperti sekarang ini Orang yang belajar sunnah Mengamalkan sunnah Menegakkan sunnah Mendawakan sunnah Menjadi orang yang terasing di tengah-tengah masyarakatnya Tapi Nabi SAW menyatakan fatu بَلِلُهُ Maka Beruntunglah bagi orang-orang yang asing Beruntunglah bagi orang-orang yang yang asing Ingat Dimanapun Kapanpun Orang Yang terasing itu akan berbahagia Akan mendapatkan kebahagiaan Siapakah orang-orang yang asing itu? أَلَّذِينَ يُسْلِحُونَ dan فَسَدَنَّاسِ Atau afsadan nas Yaitu orang-orang yang baik Memiliki sifat baik saleh dan juga musleh aslaha yang memperbaiki kondisi-kondisi yang sudah dirusak oleh manusia. Di samping dia soleh untuk dirinya sendiri, dia juga musleh membawa misi perbaikan, islah, reformasi, ya kebaikan, misi kebaikan untuk masyarakat. Asing nggak jadi masalah, tapi jangan menjadi kita putus asa. Ingat, yang sedikit itu adalah sesuatu yang istimewa karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waqalilun min ibadiyasyakun sedikit diantara hamba-hambaku yang bersyukur karena itulah sebagian tabiin pernah berdoa Ya Allah, Allahumma ja'alni minal qalilin Ya Allah, jadikan aku sebagai orang-orang yang sedikit orang-orang yang, yang sedikit ketika ditanya kenapa engkau meminta seperti itu? Kemudian mengutip firman Allah dalam surat Sabah itu tadi wa min Dan Nabi sudah diingatkan wa Jikalau engkau wahai Muhammad mentaati kebanyakan penduduk bumi Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Jadi yang banyak itu belum tentu benar Dan yang sedikit itu belum tentu salah Ingat Nabi Wasallam Pernah menceritakan kepada para sahabat tu'rdu alayya al-umam Pernah diperlihatkan di hadapanku berbagai macam umat kaum para nabi. Famarro bi an-nabiyyu wa ma'ahu rajul. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajulan. Wan nabiyyu wa ma'ahu rahtu. Wan nabiyyu wa, wa laysa ma'ahu. ada seorang Nabi kata Nabi SAW yang pengikutnya cuma satu orang ada yang pengikutnya cuma dua orang ada yang pengikutnya banyak sekali dan ada seorang Nabi yang nggak punya pengikut sama sekali maka dari itu yang namanya kebenaran itu tidak ditentukan oleh banyak tidaknya pengikut tidak ditentukan banyak tidaknya orang yang mengamalkan tidak ditentukan dengan banyak tidaknya orang yang berafiliasi kepada sesuatu tersebut. Tapi kebenaran adalah ma wafaqal haqq wa in wahdak kata Abdul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Kebenaran ya aljama'ah mar. Jama'ah adalah ma wafaqal haqq sesuatu yang sesuai dengan kebenaran wa in wahdak meskipun kau seorang diri. Apakah ketika Nabi itu nggak punya pengikut atau pengikutnya cuma satu atau pengikutnya cuma dua itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu salah? Apa yang beliau dakwakan itu kebatilan? Bukan sebuah kebenaran? Tidak. Ini yang kadang membuat diri kita itu putus asa ketika meniti jalan ini, ketika meniti jalan dakwah ini, jalan sunnah ini nggak punya teman saat di kampung nggak punya kawan san untuk ngaji ustaz maka jangan merasa kita sendirian, kita bersama Allah barang siapa yang bersama Allah, barang siapa yang Allah bersamanya kebenaran bersamanya, sunnah Rasulullah SAW bersamanya maka dia akan bahagia dunia dan akhiratnya jangan pernah merasa sen sendiri oleh karena itu kata seorang ulama alaika bitariqil haqq wa la tastauhish salikin, wa iyyaka. وَطَرِيْقَ الْبَاطِلِّ وَلَا تَخْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْحَالِقِينَ عَلَيْكَ بِطَرِيْقِ الْحَقِّ Hendaknya kamu tetap berpegang teguh dengan jalan kebenaran وَلَا تَسْتَوْحِشْ بِقِلَّةِ السَّلِقِينَ Jangan pernah merasa sendiri Jangan pernah merasa sedih Dengan sedikitnya orang yang bersamamu Tapi ingat berhati-hati dengan jalan kebatilan Meskipun pengikutnya begitu banyak, meskipun yang mengikuti banyak, banyak orang Jangan pernah merasa sedih Karena pengikut ataupun orang yang bersama kita sedikit Yang terakhir Banyak berdoa kepada Allah Kembalikan semuanya kepada Allah Taala dengan doa Lihat para nabi dan utusan alihim wassalam saat mereka mendapatkan fitnah, ujian, cobaan kepada siapa mereka bersandar? Hanya kepada Allah. Bersandar kepada Allah saat diejek, dihina, dicemooh. Ya, dibuli sama sama, sama kaumnya. ngapain di perbukitan kayak gini kok buat bawa perahu? Mana ada hujan, mana ada air. Dibuli habis-habisan. Diejek, diolok-olok habis-habisan. Curhatnya hanya kepada Allah. Kembali kepada, Allah, berdoa kepada Allah demi ikut juga nabi-nabi yang lain nabi Yunus misalkan saat beliau berada di dalam gelapnya perut ikan dasar lautan gelapnya malam kembali kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz nabi Yusuf ketika mendapatkan fitnah wanita kepada siapa beliau bersandar berkata kepada Allah beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin kalau saat ini engkau tidak membantuku, ya Allah memalingkan tipu daya wanita wanita itu dariku maka aku akan condong kepada mereka dan mengikuti ajakan mereka dan aku termasuk orang-orang yang bodoh karena perlakuanku minta perlindungan kepada Allah dan Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat beliau ya akan dilemp dilemparkan oleh kaumnya di atas kobaran api yang sudah menyala di tengah-tengah sebelum api menyentuh tubuhnya. Malaikat Jibril alaihi salatu menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, alaikum hajah Wah Ibrahim, kamu butuh bantuan atau tidak? Kalau kita yang didatangi malaikat Jibril, malaikat Jibril nawarin seperti itu, wah sudah nggak pikir panjang. gih malaikat kan gitu kan? Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan tawaran dari mereka Jibril alaihi salatu wassalam Alaka minni hajah Apa kata beliau? Amma min fala, Amma minallahifabala Bantuanmu Jibril pada kondisi seperti ini Aku tidak butuh Tapi aku butuhkan saat ini bantuan Allah subhanahu wa ta'ala Maka beliau mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Lihat Satu ketetapan dan keyakinan hanya kembali kepada Allah, hanya Allah tempat bersandar, hanya Allah tempat kembali, hanya Allah tempat memohon hanya Allah satu tahunnya tempat untuk berdoa Allah tanpa hitungan detik, langsung menurunkan Firman-Nya kepada api dengan mengatakan ya naru kuni bardan wassalaman alaih ibrahim woi api kamu harus jadi dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Saat itu juga, Ibrahim, Anies, telah selamat dari kobaran nabi Dan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat radialuan ketika ada isu yang masuk. Jadi, Rasulullah SAW dan para sahabat ingin didonkan psikisnya, ingin diturunkan, apa namanya, semangatnya inna annaasa qod jamu'aulakum faksauhum ada informasi isu bahwa saya orang-orang kafir puresh telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk membalas dendam kekalahan mereka pada saat perang badan faksauhum maka takutlah kalian kepada orang-orang kafir puresh apa yang dilakukan oleh para sahabat justru isu tersebut menambah keimanan mereka inilah seorang mukmin menambah keimanan mereka kita ada isu ini takut jangan-jangan benar kan gitu kan sekarang kan banyak seperti itu takut karena kenapa? tadi konsumsi kita sekarang itu konsumsi isu ya, yang kita makan itu adalah isu yang belum benar tentu kebenarannya justru isu tersebut menambah keimanan mereka dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil maka Abdul Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, "Inilah kalimat yang terakhir kali terucap oleh Nabi Ibrahim saat dilemparkan ke api dan ini kalimat yang terakhir terucap oleh para sahabat radhiyallahu saat ada isu bahwa seorang orang kafir Quraisy akan menyerang kota Madinah." Apa yang terjadi? Apakah terjadi apa namanya peperangan sebagaimana yang diberitakan? Apakah oh, para sahabat terbunuh? Apakah Madinah bisa dikuasai oleh orang kafir Quraisy tidak? Faqalabu bi nikmatin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Ternyata isu itu benar adanya tapi mereka enggak jadi menyerang. Maka Allah mengatakan faqalabu bi nikmatin minallahi wa fadlin. Mereka berubah mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Lam yamsashum su tidak ada sedikit pun. Tidak ada sedikitpun mat yang menimpa mereka. Kalimuran satu tujuh tiga nanti bisa dibuka. Itu hasbun allah. Betul tawakalnya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah. Taawwadu. Ta'awwadu ta billah minal fitani ma'zuhara min hawa ma'batan Itu pesan Nabi kepada para sahabat Ta'awwadu billah minta perlindunganlah kalian kepada Allah Minal fitani dari segala macam bentuk fitnah Ma'zuhara min hawa ma'batan Baik yang nampak ataupun yang tidak, tidak tampak Ya, utamanya adalah fitnah subuhat Fitnah subuhat dan saya akan mengakhiri dengan ini Salah satu doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini sering beliau baca dalam doa iftitah salat-salat malam. Doa iftitah salat-salat malam. Suatu ketika Abu, Abu Maslamah. Abu Maslam, ibn Abdurrahman Ibnu Auf, putra daripada Abdurrahman Ibnu Auf bertanya umul Mukminin Aisyah tentang bacaan iftitah yang biasa dibaca Rasul doa iftitah yang biasa dibaca Rasulullah SAW saat sholat malam maka umul mukminin Aisyah menjawab ini menunjukkan bahwasanya terkadang Rasulullah SAW mengeraskan bacaan mengeraskan bacaan untuk pembelajaran untuk pembelajaran dijawab Rasulullah SAW seringkali membaca doa iftitah dalam salat-salat malamnya adalah Allahumma Rabbah jibril wa Mika'il wa Israfil fatirah samawati wal-ard alimal ghaibi wal-shahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdinih li <tuhli> makhthulifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasyaa ila siratin mustaqim allahumma ya allah rabb jibril tuhannya malaikat jibril wa mikail dan mikail wa israfil dan israfil fatir as-samawati wal ard tuhan pencipta langit dan bumi alimul ghaibi wasyhadah zat yang mengetahui, maha mengetahui sesuatu yang nyata, ataupun yang tidak nyata al-ghaib wa anta tahkumu engkau ada satu zat yang memberikan keputusan baina ibadika diantara hamba-habamu fima kanu fihi yakhtalifun dalam hal-hal yang mereka perselisihkan jadi hanya Allah yang memutuskan mana yang benar, mana yang salah kita mungkin masih gondok-gondokan saya yang benar, anda yang salah teman kita bertanya, enggak anda yang salah, saya yang benar masing-masing mempertahankan pendapatnya dan mengaku paling benar. Maka antahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yaqtalifun. Engkau satu-satunya zat yang bisa memberikan keputusan mana yang benar terhadap masalah-masalah yang diperselisihkan oleh hamba hambamu mu Ihdini, berikan petunjuk kepadaku. Limahtulifa fihi minal haqqi bi'znik. Berikan petunjukku, petunjuk-Mu, petunjuk kepadaku untuk mengikuti kebenaran. Dalam masalah-masalah yang dipersekankan oleh hamba-hambaMu dengan izinMu, Inna tahdi man sirati sesungguhnya Engkau Zat yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambaMu yang kau kehendaki Ke jalan yang yang lurus. Nek kedawan, Nek kedawan doa ini maka renangi resapi doa yang Allah ajarkan kepada kita yang mana apabila doa ini tidak kita baca tidak sah salat kita ihdinas siratal mustaqim renungi betul utamanya tentang fitnatus subuhat fitnah dalam urusan subuhat kita bingung, kita bimbang harus ikut yang mana harus ngaji kepada siapa harus mengamalkan apa harus cara ibadahnya bagaimana yang benar? Kadang kita nggak tahu. Ihdinash siratal mustaqim, kita resapi betul dalam sholat kita. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang yang lurus. Kalau doa tadi terlalu pan, panjang. Inilah ya upaya kita, ikhtiar kita untuk bisa selamat dari berbagai macam fitnah yang yang ada. Intinya adalah Mari kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperkuat keimanan kita kepadanya. Karena keimanan itu satu-satunya bekal kita, modal kita dalam menghadapi fitnah yang ada. Hanya orang-orang yang beriman, yang tegar, yang kokoh, yang kuat menghadapi fitnah-fitnah yang yang ada, selama dia mau mengamalkan konsekuensi dari keimanan yang telah diikrar, diikrarkan diarca, Konsekuensinya apa ya tadi? Kita mengamalkan Al-Quran, Sunnah Nabi, kemudian kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran Dan yang Rasulullah SAW arahkan di dalam hadits hadisnya yang punya Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, sekali lagi mohon jauh mohon maaf kalau seandainya jauh sekali dari harapan Sekali lagi mohon maaf kalau seandainya banyak tutur kata yang kurang berkenan Banyak hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan mohon kiranya diikhlaskan sehingga jenengan kondur ke dalam panjenengan masing-masing tidak ada rasa dongkol, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa tersinggung dengan apa yang kami sampaikan karena terus terang aja, ini demi kemaslahatan bersama dan ini ya karena bentuk kasih sayang saya kepada panjenengan semuanya apa yang harus disampaikan memang di, disampaikan pahitnya seperti apa kalau seandainya itu bermanfaat untuk kesehatan kita, kenapa tidak kita mie? minum demi kesehatan? Demikian kita tutup sebuah nabi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.